Hadis 5, perbuatan bid'ah tertolak dari ibunda kaummu, Minin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Barangsiapa yang mengada adakan sesuatu amalan dalam urusan agama kami yang bukan dari kami, maka amalan itu tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak status hadis dan takrijnya. Sahih hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2697, Muslim nomor 1718, Ahmad 6/73 230, 270, Abu Dawud nomor 4606 Ibnu Majah nomor 14 dan selainnya kedudukan hadis-hadis ini sangat agung kedudukannya karena merupakan dasar penolakan terhadap seluruh bentuk bitah yang menyelisihi syariat baik bitah dalam akidah ibadah maupun muamalah pelajaran yang terdapat dalam hadis setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syari ditolak dari pelakunya larangan dari perbuatan bitah yang buruk berdasarkan syariat. Islam adalah agama yang berdasarkan itibah, mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtidah, mengada-adakan sesuatu tanpa dalil, dan Rasulullah Wasallam telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ada. Agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kurangnya.